Banyak download aplikasi. Sekarang udah nggak zaman. Bandung kini punya Super App sendiri. Yuk cek video kali ini. Sebelum itu mari kita bahas apa sih Super App itu. Super App merupakan platform yang dikembangkan oleh suatu organisasi dengan menawarkan berbagai macam layanan dalam satu aplikasi. Super apps dilengkapi dengan fitur-fitur seperti notifikasi, integrasi dengan perangkat keras seperti GPS dan kamera. Super app juga menawarkan fitur AI dan mesin learning yang membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Super app memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya satu memiliki satu atau lebih layanan unggulan yang menjadi tujuan utama pengguna platform. 2. Memiliki hubungan langsung dengan pengguna. Tiga, terbuka dengan perusahaan lain, misal, Grab dengan Ovo atau Gojek dengan Tokopedia. Kelebihan dari super app pun beragam, diantaranya satu, tidak memakai banyak memori karena tidak perlu banyak download aplikasi, banyak pihak ketiga dalam satu ekosistem, jadi semuanya bisa saling terhubung. Ketiga, memiliki volume daya pengguna yang sangat besar dan memudahkan pemasaran karena dalam satu platform saat ini sudah banyak super apps yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari contohnya adalah WeChat dan Alipay yang berasal dari China yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan fitur yang ditawarkan seperti pesan, berita, pembayaran elektronik, layanan servis, dan lain sebagainya dan yang paling dikenal di Asia Tenggara adalah Grab dan Gojek yang menawarkan fitur pemesanan transportasi pemesanan makanan dan belanja online hingga pembayaran elektronik. Hal itu memudahkan transaksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk beralih antar aplikasi yang berbeda. Super App ini telah terbukti sukses karena menawarkan berbagai fitur yang memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya untuk beraktivitas sehari-hari. Begitu juga di sektor pemerintah, pemerintah kota Bandung, Berusaha mengefisiensikan sumber daya teknologi, informasi, dan komunikasi dengan mewujudkan Bandung Super Apps. Sudah banyak layanan digital yang dibangun oleh pemerintah kota Bandung, namun awalnya masih terpisah dan dengan adanya Super App, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Saat ini, pengelola Super App milik kota Bandung dikelola oleh Diskominfo dengan memanfaatkan web service atau API Pemkot Bandung secara bertahap mulai mengembangkan integrasi akses portal dan pengguna. Rekomendasi integrasi yang dilakukan dalam Super App diantaranya yang pertama adalah Akses Layer, User Interface Layer, dan Application Layer. Pepcote Bandung berusaha membuat sistem pengaturan akses yang hanya memerlukan login sekali untuk masuk ke beberapa aplikasi sekaligus Keuntungannya adalah mempermudah pengaturan nama pengguna dan password Meningkatkan pelindungan identitas Tidak perlu khawatir lupa password Mempercepat proses masuk saat genting dan meringankan beban kerja IT atau tim IT dan mengurangi risiko keamanan pelanggan, vendor, dan partner Penerapan konsep smart city di kota Bandung juga didukung dengan platform super app yang memadai Yaitu Bandung Sadayana Sadayana adalah singkatan dari semua digital layanan kota Pemerintah kota Bandung juga berkolaborasi dengan startup di kota Bandung dalam pembuatan platform digital di bidang kewirausahaan, sosial, dan transportasi keberadaan kemudahan platform digital tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat kota Bandung dalam kegiatan peningkatan ekonomi, sosial, maupun mobilitas selain itu dengan adanya Bandung Sadayana dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat karena ditunjang dengan integrasi sistem yang memadai antara lain terdapat menu bed occupancy yang secara real-time menampilkan informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di Kota Bandung. Terdapat juga Bandung Call Center 112 untuk pelayanan situasi gawat darurat seperti kecelakaan, kebakaran, kesehatan, kriminalitas, dan kondisi darurat lainnya yang terhubung dengan instansi terkait. Antara lain, Diskar PB, Dinas Kesehatan, PMI, Polisi, Dinas Terkait, lainnya. Dengan segala sarana yang mendukung, Komunikasi dua arah tersebut tentunya akan meningkatkan keterikatan antara masyarakat dengan pemerintah kota Bandung. Bagaimana cara bergabung di platform Bandung Super App? Yuk simak tutorialnya. Caranya gampang, bisa akses di smartcity.bandung.go.id atau download aplikasinya melalui Play Store di Bandung Smart City atau Bandung Sadayana dan juga nomor WhatsApp di 0811 259 18 dengan adanya teknologi yang semakin cerdas saat ini memberikan kemudahan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien bagi masyarakat. Selain itu dengan adanya super apps juga membantu pemerintah meningkatkan transparansi pelayanan publik agar masyarakat mampu memonitor dan memantau perkembangan pelayanan publik melalui aplikasi tersebut. Yuk, mari kita sama-sama mengembangkan kota cerdas dengan menjadi masyarakat yang cerdas. Haternuron